dan kasihku terlalu cepat kau serangkan cintamu tak dapat lagi ku maafkan salah berbuat begitu ku tak sangka malangnya yang nasib kasihku Terlalu cepat Kau serahkan Cintamu Tak dapat lagi Ku maafkan Salahmu Sayang biar sendiri Malam-malam Kelam Tergoda, dan kasihku terlalu cepat kau serahkan cintamu. Tak dapat lagi ku maafkan salahmu. So datang kasih di me menantikan Chef,